Я a okay. headshot atau tinju hampir kenal aku hai, aku hai, hai, pakai apa? <susuk> <suk> <suk> hai, headshot hai, headshot hai, headshot hai, hai, mereka berdua Nah, kita demo Ya. Oh. Aku tahu dia nyerang mati nah. oh. konyol, Nggak mungkin Ripipe lagi lah kelot lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu mau kabur. Sudah kabur. Jangan nangis, itu so great. Apa <sanker> <sumcer> <sumcs> <sumcer> Oh, Aku tak Ini Itu cuma doang Bindu hmm. airnya Dia mati oleh krono. Ini dia, punya ap apa dia? ngapain apa-apa si produ berarti lorang uis pg-nya peranak-peranaknya tidak apa-apa Dukat, minta skop. Berapa guys. KTS nengen, KTS nengen dok lo, Far. KTS siap dok. Siang. Lama ya. bodoh, <tuh> contoh Aja, karena bisa melihat orang gini aja ya